Guni, kan? hmm. Oke, bos, selamat malam. Selamat mencari rezeki ini bos. mulut belut Mau tahu ada di sebelah sana kita tengok yang tadi kita udah masang ya. Gak mahir tadi. Nah, mana tahu kita dapat ya kan? Ini arealnya di tepi-tepi sungai ini. Saya bekas-bekas dompaingan. Katnak di Teso. Oh, Betah ini. Lu singe dicari iku. Hah? Ora singe dicari Cil. Bikin poc uh, peta boleh. ternyata masih jauh bro, salahnya nih, coba susah kali. penuh dengan liku-liku perjuangan, suket bro, suket. Tengah nih. Wah ini iya, bro, mungkin ini tempatnya nih, ya. Loh. Tempatnya, ya nah, tengok gan. Wih, dapet coy. Orang masang tajurnya di atas itu ya. Oh alah. macam mana ini? Dulur lanang saya itu, masang tajurnya di Tidak ada, Tidak ada, Tidak ada. di atas. Bunda ini bro eh, saya yang paling ganteng ada ya. duanya yang satu cantik oke kemana lagi aduh jelangko ya, airnya betek baru mantap katanya tuh ini woi ya, kan. apa woi woi woi enggak woi woi woi woi woi woi woi woi ada woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi Ikan apa ini, Bro? Wah, yang itu. Keren ikannya. Enggak ada sisiknya. Hmm. Nah. Kita sini, bro. Wih. Apa itu? Cepet dah lepas itu nanti. Cepat, lepas nanti lah. Bagus gede tuh. Ini ada suara klobrok tadi, Bro lah di sini ini ya. pancing ini kayak itu tuh tuh tuh tuh tuh wih cepet bro diambil bro bisa nah. ambil aja ikannya oh, is bisa. bisa ambil enggak aja masa enggak usah ditarik jangan lepas nanti enggak ya apa-apa itu tarik aja jangan ditarik apanya ambil aja ikannya kita pedot aja itunya inilah wih wucul, Aduh, <tuh> sampai lepas bro ini evakuasi ikan gebus nah, nah, nah, bro evakuasi nah. ikan gabus, bro. Nah, lumayan nih Mencari, hmm. ya, bro. Nah, tengok ya evakuasi katus woi tengok dah, bos tengok, nah, kurang lebihnya tiga on gimana Mas jujur nah. gak ini bos nah, ya ya ya, ya. <laughs> memang enggak sia-sia terang nah. Ya Bro, penghasilan malam ini gabus Bro. Ini namanya gabus ya, bukan licungan. Ini namanya bayong. Eh, kalau orang ikan, Jawa ikan. bilang monyong. Apa-apa-apa. Tekan di luka. Tekan di luka. Tekan di luka. Ya ini ini ini ini. Ada apa satu lagi kita ya? Ular Jawa namanya blut blut blut blut blut th yo yo, yo ini, ini ini besar nih udah 2 on nah, lanjut ke sana bro gak ada nah, gak ada itu ya, katanya oke okay. masih ada lagi Ladi. Ladi. Oh. Nih. menyerang kan dapat okay. ini Wih, sini Ini banyak ya. Oh, itu kayaknya dapat itu. Mana? Itu ganti terakhir khusus. Oh, Bener konten. Wah, benar loh. Wuih, wih, dapat ruh. Dapat batu. Oke, dapat juga jadilah. Heeh. Wah, mantaplah, Bro. Makasih, Bos. Wah, oh, apa yang saya beri, Bos? Ini itu. Saya mau tanya, Bos. Dapat ke sentersnya Masih kalian sentersnya ya Satu, dua Alhamdulillah Bro, ah. dapatnya bro, banyak bro As Lumayan banyak lah ini Hah? Apanya Oh itu Itu sana itu, dua-duanya Oke mantap Kali bro Masa. Ini kan ya. Abang? Ikannya cek, bang. Oh. Jangan nanti. Oh, enggak, Masa, nanti. Ini, ini. Hah? enggak Enggak, enggak. Ah. Jangan lewat pikiran itu. Ya, aku mau ambil, ya, apa? Oh, itu ah. Ini? Itu sana. ada. Oh, yang tadi orang angkat itu kita lanjutkan perjalanan di mana ini? dapat. terlalu terlalu udah sering ini. Enggak terlalu tempat. Kalau tempat banyak ini, kita masih nyusup nyusup pun masih bisa. Itu bos. Bos. Mana? Belas itu, itu loh. Sana Tuh. Nah, situ kan masih ada tempat banyak Itu ya kan? Oke okay lah. Saya lanjutkan. Enak, enak banget, enak, enak, enak. Oh, iya, iya. Oke Bro. Ini ya, di sini apa Gue oh. mantap ya kan? Terus